Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa Alaikumussalam. Sayyidina Dina Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya dalam Di CD dalam kelemahayaan, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Okay. Di sebelah saya sudah ada beberapa Trafu yang dapat uh, menemu ya di rongsokan. Kita tidak tahu ini uh, berfungsi atau tidak tapi kita akan ngecek dan ini kita juga tidak tahu ini uh, trafo jenis apa step up apa step down kemudian tegangannya bagaimana kemudian juga harusnya harus yang bisa mengalir ke trafo ini berapa ampere Oke okay. sebelum kita praktek saya akan menjawab beberapa pertanyaan Oke okay. apakah ya apakah Uh, trafo step up bisa jadi step down Atau trafo step down bisa jadi step up Untuk uh, Penjelasan lebih detail tentang step up dan step down teman, -teman bisa mengunjungi di video di sebelah kanan itu ya uh, Oke okay, kemudian Sebetulnya uh, Secara umum Trafo step up bisa menjadi step down Dan step down bisa menjadi step up dengan catatan harus ada perlakuan khusus, oke, okay? harus ada perlakuan khusus, itu catatan teman-teman, oke, okay? khusus di trafo ini empat ini karena ini berasal kemungkinannya berasal dari VCD dan sebagainya, eh, kami anggap ini semuanya adalah step down, oke, okay? step down, artinya dia menurunkan dari tegangan 220 volt ke tegangan di bawahnya atau dari listrik per N 220 ke listrik keluarannya yang biasanya lebih rendah daripada 220 volt AC Oke yang pertama kita anggap step-down Oke kemudian eh, bagaimana cara menentukan berapa arus maksimal yang bisa mengalir di trafo ini Teman-teman bisa menggunakan, ya lebih mudahnya ya, lebih mudahnya menggunakan tabel di sebelah ini. Caranya adalah uh, dengan melihat, betul-betul melihat dan mengukur, membandingkan dengan tabel sebelah ini, uh, emailnya, diameter kawatnya. Ingat, teman-teman, bukan kawat yang keluar se seperti ini. Kawat yang keluar ini belum tentu menggambarkan lilitan di dalamnya. Bisa jadi ini disoder begitu, dikasih yang lebih besar biasanya begitu, oke itu untuk menentukan arusnya. Kemudian kalau untuk menentukan yang mana tegangan eh, tegangannya keluar berapa begitu teman-teman eh, bisa menggunakan banyak cara ya tegangannya keluar berapa mana primernya mana eh, sekundernya begitu karena ini kami anggap adalah step down maka primernya nanti adalah yang memiliki nilai hambatan tertinggi teman-teman bisa menggunakan avometer atau bisa menggunakan uh, lampu bohlam langsung ke stable end apabila nyalanya redup atau bahkan mati itu berarti umumnya adalah primer tapi itu berbahaya bagi teman-teman pemula saya tidak menyarankan takut kesetrum itu e, biasanya bisa, apa cara lainnya bisa menggunakan avometer, jadi menggunakan umit atau kontinuitas seperti itu. Jadi, semakin ya, ingat teman-teman, prinsipnya adalah semakin banyak jumlah lilitannya, berarti kawatnya semakin panjang. Semakin panjang kawatnya atau tembaganya, maka hambatannya akan semakin besar, sehingga masuk akal ketika lampu ya lampu PLN itu dialirkan gitu secara seri itu lebih redup apalagi kan dililitkan pada uh, batang besi seperti itu oke teman teman kemudian ya uh, setelah itu kita akan ngecek outnya berapa dengan menggunakan uh, listrik PLN seperti itu oke ingat saya ulangi dengan menggunakan prinsip kontinuitas bahwa semakin gulungannya semakin banyak biasanya semakin panjang kawatnya itu hambatannya semakin tinggi dan biasanya yang hambatannya tinggi itu biasanya kalau untuk step down itu adalah primernya apakah benar begitu kita buktikan di trafo ini baik teman-teman kita kelupas dulu ya pelan-pelan aja semuanya kelupas agar bisa diukur atau bisa disoder Oke, okay, lanjut ya. Oke, okay, teman-teman. Dari keempat trafo ini ada kemiripan. Oke, okay. yang ini ada labelnya, cuma tidak tahu input outputnya. Oke, okay. ada kemiripan. Di sini ada. Uh, dua kabel ya yang menjulur luar satu dua dan ini dua kabel juga dua kabel juga yang lainnya lebih dari dua kabel kecuali yang ini kita cek teman-teman oke okay. pakai menggunakan prinsip yang tadi jika dia uh, pakai kontinuitas ya jika nilai hambatannya tinggi biasanya dia itu uh, apa kalau step down adalah primer atau input. Oke. Okay. Biar kelihatan, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini kalau di dibeginikan dia nol ya. Oke. Okay. kita ke sini. klik sayang ini. Oke, okay, tidak bunyi. Ini nilainya 407, 407 itu apa sih? Kalau di sini apakah 407 ohm? Ya, 407 ohm. Ya, berarti 407 ohm ya. Nah, ini berarti ini primer ya. Kalau di sini lebih rendah. Ya, di sini lebih rendah. Berarti ini 220-nya ini berarti in-nya ini out-nya. Yang ini berarti ini hidup ya. Yang ini juga begitu. sini 157 oke, okay, tidak bunyi oke, okay, 157 ohm yang merah dengan yang merah bunyi, berarti ini uh, sekunder ini sekunder oke, okay, berarti ini primer ya, 220 ya kita cek dulu yang hijau-hijau Oke, okay. Apa nak huh? Kuning dengan kuning Coba dulu Teman-teman bebas ya Yang kuning dengan yang hitam Atau dengan yang hijau Berarti ini nyambung semua ya Berarti ini uh, sekunder semua nah, Saya berikan begini Yang ini dulu Yang ini mudah-mudahan ini Nyala ya Maksudnya hidup ya oke, okay, ndak bunyi, ini uh, 88 ohm berarti ini benar-benar primernya ya karena ini untuk step down yang hijau dulu ya, 0,01 ohm oh, ini yang guninya belum dikelupas, ya lupa ya yang merah ya, 0,01, apakah yang merah dengan yang hijau nyambung Oh enggak berarti ini terpisah ya berarti ini inputnya ya e, sekundernya yang ini kita cek yang paling besar wah ini 12 yang ini 0,01 eh, 01 ya 1 Ohm ya 1 Ohm berarti ini Uh, fix ini adalah primernya oke okay. kalau lihat dari ini, ini sekitar 3 ampere ya kalau lihat dari sini ya perkiraan semata kalau ingin lihat uh, yang lain teman-teman bisa membuka ya tapi ini nggak akan saya buka oke okay, sekarang uji coba ke listrik kecil sudah disoder begini teman-teman oke okay. kita tes langsung ke sini itu berbahaya ya. Kita cek nilai tegangannya berapa? Pakai yang AC ya. sembilan 9. 9,8 atau ya hampir 10. Oke okay ya, 9 ya. Cabut dulu. Selanjutnya. Selanjutnya yang nomor dua, hati-hati, tetap hati-hati. Kita lihat tegangannya keluar berapa. Hati-hati, ini listrik PLN. Wow. Takutnya ada arus harus yang bocor, teman-teman. Wow, wow, wow, wow. Ini ini nyentuh-nyentuh ini, ini. Kita cek dulu yang sini. Wow. Yang hitam dengan yang lainnya. Hanya tes saja ya. 11 Oke 0, sekian 11 juga Kuning dengan kuning 10 Yang ini Ya Sekitar 3 volt Oke Ganti yang berikutnya teman-teman Baik yang ketiga teman-teman ini adegan berbahaya, tidak untuk ditiru, cukup dipelajari. Ya kalau mau meniru, hati-hati ya. Kuncinya cuma satu, hati-hati. Oke, Ditancapkan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada harus bocor. Biasanya kalau yang rusak-rusak ada harus bocor dan sebagainya. Cek dulu. Acak ini yang ngeceknya ya. Yang jelas keluar ya tegangannya ya. hijau ketemu hijau itu 3 volt AC ini masih ya kemudian merah ketemu merah kayaknya ini perwarna ya merah ketemu merah 11 kemudian yang warna biru tua wow ini tinggi ya 23 ya kurang lebih oke selanjutnya teman-teman Berikutnya teman-teman yang terakhir yang keempat Mudah-mudahan tidak ada arus bocor. Oh wow. wow, ternyata ada arus bocor. Meletus. <gay> Tapi kita cek tegangannya seperti apa. lampunya tidak ada jeglek ya. Ya ini ini bocor ya. Seperti dugaan saya karena karena nilai hambatannya kecil. Bocornya mungkin kena lembab teman-teman Hati-hati teman-teman Oke Oke ya Ini uh, bocor Atau tidak bisa digunakan Oke Teman-teman uh, harus lebih berhati-hati Dabuk dulu ya Ini kan teknik untuk mengetahui Nilai tegangannya seperti itu Tegangan keluarannya Oke okay, teman-teman uh, Demikian uh, Video singkat dari kami Semoga Yang sedikit ini bisa Bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman Oke okay. Ini lembab teman-teman ya Karena lembab dan karat juga oh, Ini belum dibersihkan Oke okay, lembab dan karat juga Akhirnya Kokslet Karena basah ya seperti itu Okay. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.